Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita ke kabar pertama para sahabat. ada kabar spesial dari Papa Daniel Di akun pribadinya Papa Daniel mengunggah sebuah postingan foto terbarunya sahabat, ya Yang sedang berada di lokasi pondok aren kota Tangerang kita lihat Pak Sahabat ya, Bapak Daniel tentunya sedang mengunjungi tempat penjualan sapi dan kambing. nih Pak Sahabat ya, tentunya penjualan hewan kurban kayaknya akan membeli hewan untuk kurban. Pak Sahabat ya, wow luar biasa, doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, niat baik dari keluarga Leslar. Dalam postingan tersebut juga, Bapak Daniel menuliskan sebuah kalimat caption Tertuliskan yang mau berkorban untuk menyambut Idul Adha, free ongkir sejak bertabek. Wow, tentunya ada komentar yang membuat ketawa bahagia juga, persahabatnya dari sayang Leslar. di situ mengatakan dalam kolom komentar, "Bang Rizky, bilar jangan korban perasaan lagi ya, gara-gara gak di-follow." <laughs> Kayaknya masih berlanjut banget, persahabatnya drama perfollowan dari... Rizky Bilar dan Bapak Daniel mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan kejutan dari Lesti maupun Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat juga para sahabat di sini ada sebuah unggahan spesial perhatikan baik-baik unggahan dari IGS nya Rizky Bilar, persahabat ya. Kita fokus tentunya ke gordennya bersahabat ya itu sama Percis. Di rumah Dedek Lesti yang di Cianjur apa mungkin? Tentunya Rizky Bilar sekarang sudah berada di Cianjur di rumah Dedek Lesti tepatnya kita perhatikan gordennya para sahabat ya ini percis banget. Tentunya di rumah Dedek Lesti kejora dalam postingan tersebut juga banyak sekali respon banyak sekali ditanggapi oleh para fans salah satunya dari akun Umu Ashila mengatakan. Gua tahu tapi gua diam. Habis dari puncak ke Cianjur Wow Kayaknya bener sih, para sahabat ya Dari puncak, mereka langsung pergi ke Cianjur Mudah-mudahan ada kecidukan vitamin manja bahagia Yang tentunya diberikan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya komentar lain dari akun Echa Zaharwil Yang komentar, tadi aku juga mikir kayak pernah lihat tutorial Den ternyata ada yang cocokologi gini Persahabat. Ya, memang luar biasa banget para fans selalu mendapatkan kejutan, kabar baik dan kabar bahagia soal Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya Persahabat kita lihat juga di ada Unggang, salah satu akun timnya Rizky Bilar Dede Prawira Persahabat ya yang sedang berada di Cianjur nih. Ada sebuah kalimat caption dituliskan oleh Lovers ini adalah salah satu orang yang ikut ke puncak kemarin katanya si tim baru tapi nggak tahu lagi persahabat ya di Cianjur nih persahabat ya kayaknya fokus sama air terjunnya tuh ini sudah dipastikan di Cianjur lokasinya tempat rumah Dedek Leslie Kejora. mudah mudahan ada kabar baik ada kabar bahagia yang kita dapatkan tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi dan kabar terbaru siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.